Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kedua saya turun. Uh, pertama kita langsung saja review uh, body pesanan dari Sinjai. Kendal hmm. sama seperti biasanya, kemuning uh, sambungannya memakai akasia. Akasia itu. Uy. Merah kulih harimau ini cendana ya, cendana merah. Ya, kita cabut bilanya, oh, ini bilanya teman-teman. Saya, -teman. saya lampirin nih pantai. Ini sembilan belas Ini 19 cm. Sepertinya bulemah ini bulemah ini pun <tuh> sudah dirakapkan 3 rakapannya ya, disambang juga sama sambang. oh, sudah jadi tinggal siap kirim nah, kalau yang pesan ini menonton ya pasti tidak sabaran nanti menunggu barangnya datang Bajaknya pun ini sempurna, ada bahwa patah ini sudah sempurna. Ini bajak sempurna ya. dengan kelakapan tiganya. Ya. Uh, Di sela-sela saya bikin video, teman-teman saya juga membantu uh, desa yang ingin uh, ikut kontes makanya ini terhalang review badi-badi review badi-badi ya nah, kemudian yang selalu penasaran pamorgo naca <tik> khas ini khas buribbojo bu Iya. <tik> ya keren lah sambang ada sambang ini pamorga maca ini pamorga maca disambung kombinasi dengan kurisi tulu dua satu dua, dua kemudian pak mata rakapeng ini mulus matanya sudah bagus saya rapi, rakapenya satu dua tiga kemudian ini yang di depan yang ini namanya Raka Pansiyo Timwoti kalau dikasih begini timbul tenggelam ya. bukan ditambal bukan dilas ini Ini adalah tenis sepuhan pantri unikanya luar biasa ini panjangnya ini siapa lampe nih 29 29 ini penampakan jauhnya teman-teman saya mau me me membuat video kali ini memakai kamera HP selesai kemudian ini Jundrajak Jundrajak ah. Ah, ada basah kalau punya lagi pantai junjun Rajat disingkat uh, junder. Ya, junder. Ya. Ya. Ini kayaknya banyak sekali lemaknya ini, karena cirinya itu ini masih ada ini eks pembakaran penempahan belum bersih masih ada hitam hitam yang menempel. Kalau yang biasa menempat tentu paham. Hai Ta apa namanya ya junjun derajat ya, jun -jun rajad ya. Nah, full lemak yang sering tanyakan itu bila saya bila koleksi saya yang di video yang di YouTube yang ini dulu full lemak nah ini ada siap dimaharkan ini ya, ini lebih lebih banyak nih keling nah, ini ada batu lapak Nih Batu lapak Batu lapak teman-teman Nih oh, Ini juga ada yang sering tanyakan Bisa kebikin Urak menyala di selahnya Ini seperti itu yang Video sebelumnya Ini sudah ada jadi Tinggal langsung Di chat Pantreambo ya. ya Jangan chatnya ke saya Langsung ke Pantre bisa dinego teman-teman Bisa dinego Ya nego-nego tipis <laughs> Karena bahannya mahal Dan buatnya juga lama Kemudian kita buka ini Ada beberapa yang sudah jadi Jadi hari ini saya mohon maaf teman-teman Tidak bisa membuka semuanya Cuma uh, secara acak saja Ini saya buka ya handle kemuning ini tanduk bukan pipa ini tanduk ini kemuning kemudian ini cendana kemuning lagi rapih kita cabut bilahnya ini mini kurang mini nah ini berat saya senti ya 17 cm model badi toshok kalau bahasa lunya Baditosok. Bahasa bahasa Bugisnya saya tidak tahu apa. ini ada se di belakang ada beri bojo. Kemudian sambang sudah sambang ada kursinya ini. Kursi tunuk dua atau bintang. Sudah bintang kursi bintang tapi di tuluk dua kursinya semua modelnya bintang ini kentara mintanya jarang yang bisa begini tentu yang yang begini teman-teman yang cantik memang pamornya. tentu harganya di atas rata-rata juga karena belum tentu ditempa mirip lagi seperti ini dimaklumi ya, ya gimana kepenyaki bajak yang bisa dirakapan juga belum tentu enggak sembarangan bajak Ini semua di produk hasil karya boleh tangan pantri ambo. Kemudian ini, apa ini model handlenya? Seperti kuncup bunga, kuncup bunga terate. Iya, handle kemuning, kemuning tua kayak ini. Sudah coklat sekali, tapi tidak barik nih. Kemudian warangka cendana. Kita cabut wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras. Cabut pelan-pelan. Wuih, iya. luar biasa ini. Gimana? Iya. Uy. Iya. Silakan dicet pantrennya. Iya, maca Model baditoso. Baik, luar biasa. Kira-kira berapa ini Pantri? Ini saya bawa pulang hari ini kalau misalnya baku cocok. Ya, siapa tahu ada teman-teman juga yang minat. ya. Karena barang sama saya itu ya 90% lepas. yang ya Hanya tinggal beberapa bila saja di rumah yang memang saya tidak bisa lepas. Ya. Tapi kan bisa dipesan lagi sama Pantri Mbok. Ya. timbal balik bukan pamor tambal inilah aslinya Pamor lipat Hai Hai bukan Tba Jampu teman-teman ini hanya sebelah be bojonya Mini juga ini nah. Mini ya oke deh dipersilahkan ke teman-teman nanti lihat kolom deskripsi saya di sana ada nomornya panre, nomor WA nya panre kalau susah bisa juga melewati saya nanti saya telepon langsung karena sinyal di sini andaikan bagus kita live saja live streaming di YouTube tidak susah mengeditnya dari Papua panas, ada, ini bagus ini. Dan panas, Mano. Saya rekomendasikan ini panas, junjun derajat. Tempahan baru, tapi semua bahannya ini lama. Dan memang badinya kelihatan sangat. Demo, Pamor jundar, junjun derajat. -jun ada mi yang ke, ke Papua katanya dua begini. <tuh> yang dari Sumatera Sumatera Selatan ada kemarin chat chat komen di salah satu video tapi saya kurang tahu video yang mana ya dipersilahkan supaya jelas nanti di ini jadi tolong kalau di subscribe teman-teman jangan lupa dinyalakan loncengnya saya bukanlah uh, memburu jam tayang video akun yang kami buat ini hanyalah sebagai bahan edukasi ke teman-teman baik yang berketurunan bugis bu Makassar, Mandar atau dan sekitarnya ataupun teman-teman yang luar yang memang hobi di tosan aji dunia pamor-pamor saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada video kali ini Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Di share, salam budaya, salam pusaka.